periksa kamar belakang. Ayo. Ayo. Hati-hati. Oh ya ampun. Ada apa, Nak? Ibu, aku meninggalkan tasku di ruang rias. Tunggu di sini dulu, aku akan mengambilnya ya. Tapi cepat ya. Di mana si Kenapa dia sangat lama ayo kita periksa Ketemu kalian lihatnya kalian tidak berguna Gadgets nimboli dia nimboli apa kau yakin Siapa yang lebih mengenalnya, kau atau aku? Cepat tangkap dia, ayo. Eh, tapi okay, cepat bantu ya aku, ayo. Kita harus menangkap dia. Gadgets, Bima, cepat siapkan mobilnya. Siapa kalian? Sedang apa? Uh, uh, Sifam di mana? Hei tangkap mereka! Tangkap mereka! Hei tangkap mereka! Hei tangkap mereka! Tangkap mereka! Hei hentikan! Tangkap mereka! Mereka menculik anak perempuan cepat tangkap mereka ada apa beberapa orang telah menculik putrimu putriku tapi dia ada di sini bukan dia putrimu yang lain yang memenangkan hadiah beberapa orang telah menculiknya Siva halo kantor polisi beberapa orang menculik putraku tolong cepat datang pak ayo cepat jalan keluarkan dia dari mobil hari ini aku akan belas dendam dengan menghabisinya cepat mau kemari hei cepat ikat dia di tiang itu siapa? hei katakan siapa anak ini? sudah aku bilang, dia bukan anak yang kita incar Cara jalannya seperti laki-laki, tapi kau tidak mengerti juga. Bagaimana aku bisa membuat kesalahan ini? Kita ingin menculik Nimbo, tapi malah menculik anak ini. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Hei, kau siapa? Na namaku Sifam. Aku ingin ibuku Ibu Ibumu siapa Ibuku kau, kau mengenal ibu Anandi Dia ibuku Aku ingin ibuku Tanya Anandi Iya Bagus Aku juga ingin balas dendam kepadanya Jika Koti ada Aku bisa balas dendam kepada Anangi Habisi dia Jangan Kenapa kalian ingin menyakitiku Ya dewa Mereka akan menghabisi Sifang Aku tidak bisa melawan mereka semua sendirian di mana ini? Mobil ini dilemehin. Aku akan lepas rem tangannya. Kak, suruh mereka berhenti. Aku mohon, aku mohon. Hei, habis dia apa yang kalian tunggu? Ibu! Wajib! Lari, hey, lari, lari, lari! Ayo, lari. Hey, ya, ya. ayo! ayo. Nabrak, cip, cip, hey, cepat, mobilnya Hei, hentikan mobilnya hentikan hey, mobilnya, hey, mobilnya. dulu gitu ya Ibu Siva. Bibi Sarita Bibi, tolong aku, Bi. kau akan baik, -baik saja, nak Bibi Bibi, mereka akan menghabisiku Kita harus pergi dari sini lari diri. Cepat lari. Tangkap mereka. Ayo kejar dia. Ayo tangkap ayuh. mereka. Ayo ayo. Help Tolong lebih cepat, Pak. Kenapa aku tidak bisa menghubungi Jakdis? Penyihir baik hati? Iya. Suara apa itu? datang cepat ayo lari Sipang berhenti. berhenti lari Sipang berhenti berhenti berhenti lari Sipang ayo kita pergi ayo kita ke mobil ayo, ayo. tidak pak aku harus menghabisi dia Rupakan itu. Aku yang salah setuju membantumu. Cepat. Hei, tunggu. Kau tidak boleh pergi begitu, saya. baik saja kan iya bu Bibi Sarita menolongku mereka ada di sana kejar mereka cepat anak buku mengejar mereka mereka akan kami tangkap Bibi. Sarita, buka matamu Sarita Sarita, buka matamu Sarita, Sarita, buka matamu Kita harus membawanya ke rumah sakit Kalian semua tidak berguna Kalian bahkan tidak bisa menghabisi satu anak kecil Dan kalian pikir kalian tangguh Polisi masih jauh, tapi tidak Kalian langsung panik mendengar sirana polisi sudah merusak semua rencanaku Aku tidak pernah melihat orang yang lebih konyol Daripada dirimu Kau tidak punya akal Dan tidak mau mendengarkan orang lain Jangan pernah menemuiku lagi Keluar dah Hei hey, Tunggu Antar aku dulu Hei berhenti Hei antar aku dulu Jangan menangis, nak Ibu akan baik-baik saja, kan, bibi? Iya, nak Dia akan baik-baik saja Jagdis dan Gangga bersamanya, kan? Dia akan baik-baik saja Penyihir baik hati Dan si Ifam, Dia baik-baik saja, kan? Iya, nak Dia baik-baik saja dia tidak terluka Dan nenek ada bersamanya kan Dia baik-baik saja hmm? Sudah sore di Dimana kundang? Bagaimana ini? Kamli hubungi Kundang mau apa sudah lama dia pergi keluar tanyakan padanya kapan dia kembali untuk apa ditanya apa dia tidak mengabari ibu sebelum pergi telepon dia jika kau mau atau jangan telepon dia tidak perlu bertanya padaku. Kundan? Kundan? Hei! Kau dari mana, nak? Hah? Seharusnya kau mengabari ibu sebelum pergi. Kau tahu ibu sangat mencemaskanmu kan? Ada apa? Kau bertengkar dengan seseorang? Hah? Katakan. Aku bisa mengurus diriku sendiri, ibu. Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu. Ibu dengar. Inilah akibatnya jika ibu mendukung orang yang salah mendengar tentang Bibi Sarita, bagaimana kondisinya sekarang? Kak Manu, Kak Puja jodoh mau bukan? Katakan kepadanya, ibunya akan baik baik saja, Kak. Lihat dia menangis dari tadi. Ayo hibur dia Limboli Kemarinak nah, Kak Manu Dan Puja tidak bersama lagi Dan Mereka sudah tidak berjodoh lagi Kenapa? Karena Perjodohan mereka tidak nyata Itu nyata Penyihir baik hati aku saksi perjodohan Kak Puja dan juga Kak Manu Tanya saja jika tidak percaya Ya mereka berjodoh tapi itu tidak benar Dan tidak nyata Perjodohan anak itu tidak sah dan tidak benar Itu salah nak dan itu pasti akan berdampak buruk kepada kedua anak Jadi Perjodohan anak itu palsu Bukan perjodohan asli Tidak nak, mereka tidak pernah berjodoh Jadi Perjodohanku dan Kak Urmi dengan Kundan Itu semuanya bohong? Itu salah? Palsu? Puja ibumu sekarang sudah sadar Kau bisa menemuinya Ibu baik-baik saja nak Aku tidak akan pernah bisa cukup bersyukur untuk jasamu Sifamku masih hidup berkat dirimu Tidak bu Jangan katakan itu